dan ya, selamat ya. Oke. Temu lagi sama gue di Mas Dicekal Channel ya. Kali ini kita kedapatan sebuah sepeda motor etik ya. Di sini user mengeluhkan uh, unitnya agak gredek bahkan cukup parah. Analisa kita adalah roller di speednya mungkin aus ya ada rusak. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Oke, okay, sebelum kita lakukan pembongkaran CPT, sangat baiknya jika kita coba nyalakan ya. Seperti apa uh, efeknya duduk -duduk itu ya. Oke, okay, kita coba nyalakan. So. Makan aja tuh CPT ini biasanya dibutuhkan alat khusus ya, Cracker CPT. Dia berfungsi untuk menahan ini ya di sini. Tapi di sini saya akan menggunakan alat seperti ini, buatan sendiri ya. Nah, kita akan mencoba membukanya menggunakan ini ya. Oke, mungkin anda juga bisa membuatnya seperti siku ya, buat siku dan lap, pasang baut pengunci seperti ini gitu dapat dimasukkan ke lubang-lubang ini untuk menahannya Saja menggunakan alat yang coba saya buat ya sebagai pengganti tracker CPT kita coba saja ya oke okay. dapat 8 dengan mudah ya oke okay. untuk dapat mengganti roller CPT ini kita harus melepaskan panbernya dulu ya setelah kita lepas semangat, baru kita bisa dapat uh, melepaskan di depan. Uh, saya akan tips mukanya tanpa alat ya, kita menggunakan uh, baut tadi ya. Ya, seperti ini. Oke, cukup diganjal seperti ini ya. Dan kita putar langsung untuk baut penguncinya. Oke, kita coba saja. Oke, lepas ya. Oke, okay. berhasil melepasnya dengan menggunakan baut aja ya. Ganjal seperti ini dan bisa terlepas. Oke, okay. kita lepas. ya rollernya hancur ya lihat rollernya sampai seperti ini luar biasa oh bahkan merusak untuk mangkok CPT si depan ini ya untuk roller ya cukup rusak ya ya anda bisa lihat ya luar biasa seperti ini habis ya dan ini jepun kalah ya kita ya e, dalam keadaan seperti ini alangkah baiknya kita bersihkan ya karena di sini banyak gram-gram e, tampaknya ini ya hancuran metal-metal ini ya mangkok-mangkok sipit -mangkok ini ya dia menjadi debu-debu gram ya. ya ya, baik kita bersihkan saja ya agar lebih nasional. kita bersihkan dulu ya kita kikis dulu agar tidak begitu tajam ya Alangkah baik ini diganti ya, tapi karena kondisinya emergensi ya, sudah malam dan ini pun ya agak susah, sudah tutup ya, kita lanjut berkikis agar tidak begitu tajam ya. parah ya Oke kita ganti saja dan fungsinya tadi saya kikis ini untuk menghindari terlalu tajam ya yang dapat uh, cepat merusak roller ya Oke kita pasang saja Jangan lupa juga ya untuk covernya kita ganti juga ya ini ya kita ganti Sudah rusak ya hancur tidak berbekas Oke, kita kencangkan kembali, ya. kita akan coba untuk menyalakannya ya oke coba saja kita nyalakan. setelah tadi kita coba ganti untuk florernya ya kita akan coba menyalakan bagaimana hasilnya oke coba menyalakan saja ya ya ini jauh lebih baik ya dibandingkan sebelumnya ya jauh lebih baik dari dulu. baiknya juga untuk mangkok pipinya atau mangkok rollernya ya, itu diganti karena dikhawatirkan akan merusak rollernya lebih cepat dan dapat merambat ke makanan yang lainnya ya. Dengan melihat kondisi mangkok roller seperti itu ya. Bisa. Ternyata pesanan kita sudah sampai ya. Part untuk motor Matic ini, di sini saya memesan mangkok roller dan lain-lain dari mangkok roller uh, set, oke kita bongkar aja ya, satu set mangkok roller beserta tutupnya ya, dan satu buah bosing. kita akan mengganti uh, part yang rusak ya. selagi bongkar motor ini kita bongkar. Tăng áp suất bảo tàng kiểm jauh lebih baik. kondisi saat ini ya, setelah kita pakai satu hari motor dengan kondisi mangkok roller yang rusak kita kikis sedikit agar tajam ternyata masih merusak ya, lihat kondisinya bayangkan jika ini kita pakai selama berapa minggu atau bulan mungkin hancur pastinya ya ya ini ya, wow luar biasa ya makanya seperti saya tekankan kemarin ya Uh, untuk solusi terbaiknya ya harus mengganti mangkok rollernya ya. Agar hasilnya lebih baik dan lebih awet pastinya. Wow, dan ini kondisinya tuh. Anda bisa lihat ya. Cukup jelas mungkin? Jelas. Oke. Okay. Untuk bosingnya terlihatannya masih bagus ya, tidak oblak ya tapi yang oblak untuk eh, bosing dalam aja ya Ya mungkin kalau untuk mungkin untuk posisi kita bisa tetap gunakan ya karena terlihat masih bagus oh, hmm, rubbernya mungkin kita ambil ya karena yang lama sudah rusak walaupun baru kita ganti kemarin ya tapi kondisinya sudah sangat diperhatikan Oke kita ambil aja tapi untuk uh, tutup mangkok rollernya tetap saya gunakan yang lama ya karena pastinya kualitasnya lebih bagus yang ini bawaannya aslinya oke okay. oke langsung kita pasang saja ya Akan cepat juga Oke Sudah cukup banyak ya Setelah tadi kita ganti untuk mangkok Rollernya ya uh, Setelah satu hari pemakaian Kemarin kita ganti roller baru Tapi untuk mangkoknya tidak kita ganti Dan hasilnya cukup Ini ya Roller langsung rusak Cukup drastis Memang Harus kita ganti untuk mangkok kolornya karena sudah rusak. Dan juga saya ganti ini Gai, ya, cover untuk uh, tutup mata colour, ya. Oke. Kita coba nyalakan saja. Saya jamin pasti akan jauh sangat lebih baik ya dibandingkan kemarin. Oke. Okay. Nah, jauh ya perbandingannya ya. Dan pastinya akan lebih nyaman dibandingkan kemarin untuk pemakaian mobilitas hari-hari. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan video yang bermanfaat untuk anda. Terima kasih.